selamat siang jumpa lagi bersama kami aja macam kali ini kami mau memakan permen yupi kami akan mencoba semua permen yupi yang ada ya teman ini yupinya ya ada berapa saff ya aja emang enam nah ada 6 ya teman ya Nah ini ya teman-teman ya sudah dibuka ya Wah warnanya bagus banget ya Safia ya Warnanya cantik-cantik mm -hmm. ya Safia teman-teman pipinya -teman, mm. kan sudah dibuka Sekarang Safia mau coba ya Safia mau coba dari yang mana dulu mm. Safia mau coba baby bean ja. Mau coba yang baby beer Enak gak tuh Mau coba teman-teman Safia coba yang burger ya Dimakan ya mm. Enak, Enak? Mm -mm. ya Safia makan itu ya Mama mau coba yang bintang, bintang kuning bagus banget tuh teman temen tuh Enak? Hmm, enak, manis? Sekarang Mama mau coba yang pizza. Dede mau yang mana Dede ambil? ini apa Acing. Ih, cacing ih Safia takut nggak sama cacing Acing. takut nggak sapiya nggak mau Acing. yang ini teman-teman tapi mama mau cobain mama penasaran rasanya kayak gimana baunya sih enak sih kalau yang lain kan ada yang baunya asam kalau yang ini enak enak lo sapi ya hmm? Ini enak loh teman-teman Sekarang yang pizza ya teman-teman ya Pizzanya lucu Tapi nanti yang pizza ya Sopya ya nah, Sopya coba yang bintang ya Enak ya yang bintang ya Paling enak teman-teman Yang ini ya yang bintang ya Ini manis soalnya kan ada taburan gulanya Dari semua yupi yang ada ini Paling enak yang gambar bintang ya Ini teman-teman Dia ada taburan gulanya jadi manis Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti kami Sampai jumpa di video berikutnya ya Dadah Assalamualaikum